welcome so to my channel Rainbow. Oke okay guys, sorry banget ya karena aku jarang banget uh, update uh, video. Harvest Town. Jadi hari ini kita bakal lanjut lagi karena hari ini ada event guys. By the way di sini kita bakal membicarakan tentang basement. Ada yang tanya kak, basementnya untuk apa kak? Oke okay, by the way basement ini kalian jangan lupa dulu ya subscribe dan bellnya di notifikasinya di on berkali. Kalian mendapatkan info terbaru dari Harin uh, kalau setiap kali saya upload video. Oke. Okay? Jadi ini bakal aku coba tarot chestnya guys. Jadi aku nggak tahu masih ngebak apa nggak ya gitu ya. Kayaknya aku masih ngebak guys, <laughs> masih ngebak. ini tempat cebas mount ini sebenarnya bisa taruh chest dan mount kita seperti skateboard, uh, bicycle itu ya, chairax, apalagi ya banyak sekali ya, Render gitu ya. Tapi sayang sekali sekali sekarang masih ngebak, jadi saya nggak bisa apa-apa. Oke, okay, jadi lanjut aja kita sekarang akan membicarakan tentang event. Oke. Okay jadi bentar lagi ada ada ada lagi yang oke okay, aku bakal emailnya bentar oke okay, jadi di sini guys ada juga yang tanya kak gimana cara mendapat uh, sekali sekali menyiram bunga itu empat balok gitu sekali siram empat balok gitu oke okay, ini caranya harus upgrade ya guys ya kalian harus upgrade dulu uh, buat cannya ke dark gold ya ke level dark gold gitu ya oke okay. Jadi sekarang kita bakal membicarakan tentang event, kali ini benar-benar mau membicarakan tentang event guys Oke, okay, jadi kita mulai, jadi kalian klik bagian sini guys, ini eventnya Oke, okay, jadi bakal saya per perjelasin satu per satu, jadi di hari pertama By the way, kita klaim dulu uangnya Farming Saikon Farming Saikon ini disuruh kita harvest crops 50 jadi kita cukup harvest 50 guys Oke okay, nanti bakal dilanjut lagi sama player lain jadi lebih banyak yang bermain kita lebih beruntung lebih banyak mendapatkan hakcoin itu loh eventnya guys jadi beruntung banget guys lebih banyak main kita lebih banyak dapat hakoin gitu Oke okay? ini kan yang udah saya harvest ya jadi ini -coin yang saya dapat Oke okay. Dan yang ini, guys, yang bagian ini, ini, ini semua dari player lain. Teman-teman, lain yang melakukannya, jadi kita tinggal klaim aja, guys. Wow, ini beruntung banget, guys. Kalau kalian nggak mengikuti event Nisa, sayang banget, guys. Oke, okay, jadi kita tinggal klaim gitu aja, guys. Ya, jadi makin banyak orang main, makin beruntung. Oke, okay, jadi ini hakonya aku klaim dulu, ya, guys. Ya, wow. Jadi ajak teman banyak yang main guys, sharingnya, sharing videonya, biar banyak teman main juga gitu, mereka juga mengikuti event ini Oke okay, sekarang kita bicarakan tentang di hari kedua Oke, okay, Collect Product sebanyak 30 Jadi koleksi produk itu caranya yaitu mengambil barang-barang yang sudah siap di workshop ya ini produksi-produksi yang sudah siap dari workshop ini sebanyak 30 jadi workshop apa aja boleh yang penting produksinya sudah bisa diambil diklaim sebanyak 30 oke okay, jadi nanti bisa lagi dilanjut sama player lain jadi ini aja misinya oke okay. untuk hari ketiga send ship orders sebanyak tiga kali Oke okay, jadi di sini kita tinggal klik di bagian sini guys. Oke okay, ordernya diklik jadi please ship order. Oke okay, di sini kalian ah, ini seperti ini saya udah lewat 2 dua. dua Oke okay? jadi kalian tinggal siapin aja orderan yang dia mau kita kirim aja send aja langsung aja sebanyak tiga kali ya guys ya. Oke okay, jadi ini untuk hari ke 3 Oke okay. sekarang hari ke empat. Yeah. oke okay. hari keempat itu adalah amount of lodging. Amount of lodging itu 30 puluh. Berarti kita harus menebang pohon, guys. Jadi mungkin ada yang nggak tahu ya dimana cara pohon menebang tempat-tempat pohon yang bisa ditebang kalian bisa nonton kembali video aku cara menebang pohon di danau. Oke, okay, di tepi danau di situ di belakangnya ada kasih tahu di mana aja ada tempat pohon yang bisa kita tebang. Oke, okay, jadi di sini nah guys, ini masih belum tumbuh besar. <laughs> oke. Okay. Jadi di sini bagian sini di bagian forest ini paling banyak pohon yang bisa ditebang. Oke, okay, nah guys, ini nah. Nah, ini banyak guys, oke. Okay. Jadi kalian bisa datang di hari, hari ke bapak, Hari ke-4 ya. Oh, kalian bisa datang ke sini. Jadi kita tinggal klaim aja koin hakoinnya. <laughs> Oke. Okay? Sekarang kita lanjut lagi di hari ke ini. Ini ya, pohon-pohonnya, guys ya. Oke, okay, kita lanjut lagi ke hari kelima yaitu send gift to NPC. Jadi kalian tinggal memberi kado kepada NPC sebanyak 10 orang mau pasti kayak mau liau-liwa. Uh, siapa? Mary Andy, terserah pokoknya 10 orang ya guys ya nah itu aja yang harus kita lakukan di hari ke 5, sekarang hari ke 6 untuk hari ke 6 itu adalah mining any metal ore okay? mining metal banyak banyak 20 oke okay, jadi mining ya tentu kita harus ke ensign my guys, oke okay, jadi sekarang kita di ensign mine Oke okay, jadi di sini kalian jangan lupa ya setiap mau masuk bawa ini ya transport scrollnya ya jangan sampai terjebak nggak bisa keluar nggak ada transport scroll oke okay, jadi di sini bakal saya mempercepatkan karena saya mau uh, memberitahu di mana yang masuk dengan metal orb by the way jangan lupa aku udah fanpage ya namanya Facebook ya kalian bisa cari Rain sama instagram saya juga namanya Rimbabo. jadi nggak susah susah rimbabo aja <laughs> oke okay. jadi gampang cari kan kalau udah tahu gitu kalau nah, jadi kalian bisa ngikutin aja like page nya karena disitu bakal uh, sharing lagi di video video video video content video video lain ya bukan hover aja oke okay, jadi bakal ini guys ini ya yang namanya metal ore itu copper ore silver or gold or dan ini dark gold or oke okay? jadi ini ya guys ya yang namanya metal or sebanyak 200 itu saja yang kalian lakukan oke okay? jadi kita keluar dan kita lanjut lagi di hari ke oke okay. jadi ini transport scrollnya jangan lupa setiap kali mau masuk ancient mine transport scrollnya diambil oke okay. jangan sampai terjebak ke di dalam di dalam ini ya nggak bisa keluar gara-gara nggak -gara ada transport scrollnya kasian banget <laughs> oke okay, jadi sekarang kita lanjut lagi di hari ketujuh yaitu hari terakhir yaitu caranya Fishing sebanyak 10 ekor ikan oke okay? jadi Fishing mungkin uh, kemarin saya pernah mendapatkan kabar tanyanya cara Fishingnya gimana gimana loadbaitnya oke okay, jadi kalian tekan Fishingnya tag oke okay? sudah itu kalian ambil bednya kalian tinggal klik plot bed nah udah udah siap itu tinggal bed apa aja yang udah dibikin di metal workshop ya bed workshop sorry bed workshop <laughs> oke okay, jadi sekarang kita bakal ke tempat untuk memancing ikan jadi di sini saya bakal praktis di hari apa lakukan aja jadi ini bukan hari ini ya ini untuk hari ketujuh ya Oke okay, jadi hari ketujuh jadi lihat jangan sembarang ini lempar bednya lempar fishingnya kalian lihat ada ikan loncat-loncat nah bagian gini Oke okay. Nah, kita dapat ikan large sebanyak 32 cm. Oke, okay, jadi gampang banget cara memancing ikan. Cuman caranya seperti ini, guys. Oke, okay, jadi hari ke-7 kita bakal mendapat candy treasure chest. Oke, okay, sekarang kalian klik bagian sini, guys. Di sini tempat kita menggunakan hakcoin Kita mau beli apa dengan menggunakan hakcoin di sini. Jadi, di sini kita bisa membeli blueprint sebanyak 500 hakcoin. Nah, ini hakcoin apa? blueprint Candy rod blueprint. Blueprint. Oke, okay, jadi banyak lagi seperti skin Skin rumah Yang skin rumah saya itu kan fairy house Oke okay? Dan ini baju-bajunya Oke, okay, kalian bisa membelinya Oke okay? Ada lagi Monk Seperti render Sekarang tinggal render guys Oke. Okay. Dan ada lagi dekorasi. Kalau menurut saya dekorasi jangan kalian mending beli pakai diamond kecuali dekorasinya enggak ada. Dan sini ada petnya Nadis Hat ya yeah, guys. Kemarin Nina Hat sekarang Nadis Hat. Oke? Okay? Jadi kalian bisa uh, membelinya dengan hakuin 100 Oke okay, guys, jadi, oh, oke okay, guys, jadi, uh, by the way, di sini kalian bisa membeli juga uh, ini ya, yang biasa kalian bisa klik di bagian sini guys. Di sini ada tulisannya nectar, ya guys ya, ini ya. Uh, itu kita bisa mendapatkan gold chest, nectar suit, dan special meat. Jadi itu dengan harga Oke bakal aku lihat. Kalau teman-teman pengen mau naktaker suit ya Kalian bisa beli di sini dengan seharga Rp14.000 guys Oke jadi misalnya kalau teman-teman pengen kalian bisa beli ya guys ya Oke guys jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu Jangan lupa guys ya like-nya, share, subscribe dan bell diklik guys biar kalian bisa mendapatkan info terbaru dari Rimbabo. Oke okay, guys, ya jangan lupa ya share ke teman-teman yang bermain Harvest Jadi lebih banyak yang mengikuti event lebih banyak hako yang kita dapat. Oke, okay, thank you so much for watching and see you on next video. Bye bye.